<tis> Apa yang naik kata Al-Qur'an? Qur'an surah ke-58 ayat ke-11. Ya Awas ini ayat majlis dalam al -Quran. Hei orang-orang yang beriman Awas Bapak, Ibu Diingat-ingat Kalau ada ayat dalam Al-Quran Dibuka dengan kalimat Iman Hati-hati Saya ulang Kalau ada ayat dalam Al-Quran Dibuka dengan kalimat Iman Maka ayat itu secara spesifik Khusus Ingin menyapa orang-orang yang merasa punya Iman Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya Iman Ayat ini berlaku untuk kita Isinya Isinya Berlaku untuk kita. Kalau tidak beriman, tidak ada masalah. Tapi kalau anda beriman, berarti ayat ini isinya ditujukan kepada kita. Kemarin kita puasa. Ayat puasa diturunkan tahun kedua hijrah. Di hari Senin, di bulan Sya'ban. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Saat ayatnya dibuka dengan kalimat iman, maka kita respon dengan menunaikan puasa. Ayat majlis Taklim dibuka dengan kalimat sama. Ya amanu karena itu hati-hati setiap orang yang merasa punya iman maka ayat majelis taklim berlaku pada dirinya Seperti Bapak Ibu semangat menunaikan puasa seperti itulah Anda mesti semangat datang ke majelis ilmu Di kalau ada ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba Hai hey orang-orang beriman diwajibkan kalian menunaikan puasa semangat puasa Ya hey amanu bil orang-orang beriman, tepati janji, tepati janji. Sekarang ada ayat dibuka dengan kalimat yang sama ditunjukkan ke majelis ilmu. Ya hey amanu. Hai orang-orang beriman, seperti Anda semangat menunaikan puasa, mesti Anda pun semangat masuk ke majelis ilmu. Siap insyaallah? Idza fil majalis. Jika diinformasikan Disampaikan, diperintahkan kepadamu: Ayo luaskan majlis! Luaskan! Kalimat tafas itu bisa berarti meluaskan tempat duduk, bisa berarti meluaskan jumlah majlis, derengat majlis, labuan majlis, majlis menes manes majlis, pandeglang majlis, perbanyak masjid. Ayo luaskan! Perbanyak majlisnya! Jamak dari majlis adalah majalis. Iga tafas fil majalis. Jika disampaikan pada kalian, ayo bangun, luaskan isi madris madlis Bapak ibu sekalian fokus, lihat baik-baik. Kalimat Qur'annya ketika menyebutkan tempat untuk belajar, disebut madris, dijama'kan jadi majalis. Tempat untuk mengangkat diri kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, saya izin berdiri. Apa yang disebutkan oleh Qur'an di ayat ini, Ketika kita masuk ke dalam majlis, kemudian jadi terangkat. Apa yang terangkat? Karena sekarang banyak majlis. Awas, hati-hati. Majlis dzikir ada. Majlis shalawat ada. Majlis Paranormal, ada bu. Majlis Dukun, ada. Dan tampilannya mirip-mirip. Kiai pakai sorban, Dukun pakai jubah. Bahkan ngalahin Batman gitu kan. Silahkan Jack. Kiai pakai peci putih, dukun pakai peci. Hampir mirip-mirip. Besok-besok Kiai pakai helm, dukun pakai helm. Mirip. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat majlis, maka diterangkan oleh Al-Quran, ini yang diinginkan. Kalau tidak ada sifat ini, kata Allah bukan majlis namanya. Apa sifat yang dimaksudkan? Teruskan ayatnya. Saya langsung ke ujung ayat. Yarafailahu alladhina amanu minkum utul ilma Tadi saya terangkan di awal, majlis dari kata jalasa. Tempat pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Naik. Apa yang naik? Kata Allah, amanu. Di dalam majlis itu, orang-orang yang hadir di majlis, yang belajar di majlis, mesti ada beda dengan yang tidak ke majlis. Apa bedanya? Orang yang rajin datang ke majlis, akan naik imannya, naik keyakinannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang tidak ke majlis. Awas hati-hati. Jadi ciri pertama orang yang hadir di majelis itu yang hadir rajin ikut majelis taklim, ciri pertamanya kata Al-Qur'an akan meningkat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang rajin ke majlis, buka majlis taklim, tapi imannya tidak meningkat, maka ada yang salah dalam keadaan di majelis taklim. Nah, sekarang pertanyaannya, kita agak cepat. Apa ciri-ciri orang yang meningkat imannya? Bagaimana Quran menjelaskan seseorang yang hadir di madris, meningkat imannya, ciri-cirinya apa? Yuk kita lihat, saya berikan rumus ya. Satu, Awas hati-hati, ini penting. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat seseorang yang sedang kuat imannya, nanti tidak usah tunjuk orang ya, Masing-masing tinggal melihat hari ini kira-kira iman kita sedang kuat atau lemah. ya Yang kuat iman boleh angkat tangan? Yang imannya lemah boleh angkat tangan? Masya Allah. Jadi sebetulnya orang menesta kuat iman, lemah iman. Ayo sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Jangan-jangan Allah hadirkan majelis di sini untuk menguatkan semua keimanan kita di hadapan Allah ta'ala Ayo satu. Rumus pertama. Punten katingal itu iya? Mata cantik tulis terus katingal. <laughs> luar biasa ya. Cuman direngat ini. Belum ditulis sudah kelihatan. Orang menes luar biasa. Ayo lihat rumusnya. Iman. Ya ini rumus Quran. Fokus. Kalau kita ingin mengukur seseorang sedang kuat imannya. Maka rumusnya ada di Quran surah ke-103. Quran surah 103. Disebut surahnya dengan surah Al-Asr. Walas innal insana lafi illallathina amanu. Disebutkan imannya wa'amilus salihat. Setiap Allah menyebutkan kata iman, itu umumnya dalam Al-Quran seringkali dan banyak disandingkan dengan amal salih. Walas innal insana lafi amanu amanu disebutkan iman bahkan ketika Allah menyebutkan ahli surga di dunia dia beriman disandingkan dengan amal soleh di akhirat akan masuk surga ternyata amal solehnya ikut ayat surga pertama dalam Al-Quran disebutkan di Al-Baqarah ayat 25 paling kanan di sebelah atas Ketika Allah menyebutkan para penghuni surga... ...yang disebut bukan surganya dulu, Pak, Bu. Yang disebut imannya plus amal solehnya. وَبَشِّرِ amanu, amanu, wa amilus الصَّلِحَاتِ Amal soleh. Setiap menyebutkan iman, muncul amal soleh. Setiap menyebutkan iman, muncul amal soleh. Orang mau masuk surga, disebutkan iman dan amal solehnya. Kata para ahli tafsir, kenapa ke amal soleh disandingkan dengan kalimat iman seakan-akan Allah ingin memberi penjelasan orang-orang yang benar imannya maka meningkat amal soleh jadi kalau kita ingin mengukur apakah iman kita sedang kuat atau tidak itu tinggal dilihat bagaimana status amal solehnya apakah rajin menunaikan amal soleh kalau ibu sedang rajin menunaikan amal soleh itu tandanya imannya sedang meningkat tapi kalau ada di antara kita rajin ke madris ilmu hampir tiap pekan ada jadwal pengajian tapi Imannya tidak dibuktikan dengan peningkatan amal soleh, maka ada yang salah dengan aktivitas di majelis ilmunya. Sekarang, pertanyaannya: Ustadz, amal soleh apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran yang dengan itu semua bisa menunjukkan peningkatan iman kita di hadapan Allah ta'ala Tahan sebentar, saya perlu jelaskan ini dengan detail, dengan sangat jelas, karena nanti ini akan jadi kurikulum pembelajaran di setiap Majelis taklim. Jadi kalau masuk ke Majelis taklim mau belajar ilmu jangan tinggi-tinggi, ada urutan-urutan. Ini saya perhatikan banyak di Indonesia, bab fikih belum selesai, fikih toharoh sudah masuk ke bab jihad. Akhirnya ketika dipraktekan salah semua, saya waktu kejadian bom Tamrin, jalan Tamrin sedang di Lampung Pak. Kejadian bom di jalan Tamrin ditanya sama orang Lampung, Ustaz. Apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang pak, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Beda. Nah ini ciri-ciri orang yang datang ke madis, tapi tidak punya kurikulum pengajian. Sehingga ketika dasar-dasar pengetahuan tidak diberikan, ada hal yang salah yang dipraktikkan. Ayo kembali ke sini. Apa amal soleh pertama yang disebutkan oleh Al-Quran yang mengelilingi kalimat iman? nah amal soleh inilah nanti yang diturunkan oleh setiap majlis ilmu, dikaji kemudian di setiap majlis untuk dipelajari bagaimana cara menunaikan amal ini secara benar satu, yuk kita pelan-pelan ya kalimat iman dan amal soleh pertama disebutkan di Quran surah kedua al-Baqarah ayat ketiga sampai dengan ayat keempat nanti kita praktek Bil -ghaib, Ini kalimat iman pertama. Orang takwa itu adalah orang-orang yang meningkatkan imannya kepada Allah yang gaib, walaupun tak nampak dalam pandangannya. Perhatikan rumusnya: setiap disebutkan kalimat iman, maka setelahnya amal soleh. Apa bentuk amal solehnya? Sekarang dirinci oleh Quran. Satu, awas, orang-orang yang beriman kepada Allah itu, walaupun tidak nampak dalam pandangannya, maka dia akan buktikan imannya dengan cara menunaikan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat disandingkan dengan iman, ini menunjukkan sholat termasuk bagian dari amal soleh Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak sholat, maka ada yang salah dalam imannya. Awas hati-hati, kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak sholat, maka ada yang salah kemudian dalam keimanannya. Semua yang mengaku manusia, maka turun perintah dari Allah. Kamu manusia, ya maka turun perintah untuk ibadah. Apa jenis ibadahnya? Sholat. Quran surah 51, ayat 56. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada saya. Bagaimana cara ibadahnya ya Allah? Kamu beriman, kamu sholat. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Kambing tidak sholat karena kambing tidak punya iman. Monyet tidak sholat karena monyet tidak punya ibadah. Jadi kalau ada manusia tidak sholat, manusia sama dengan oh, jangan, bukan saya yang bilang ya. Ah lihat sini, fokus satu sholat. Tahan, tahan. Orang yang beriman adalah ciri-ciri orang yang rajin ke Majelis ilmu. Ahli majelis ilmu, ahli iman. Orang yang beriman, rajin sholat. Maka yang pertama, jika ada seorang membuka madris ta'lim, kemudian dia membuka majelis ilmu, maka yang pertama kemudian akan dibahas, jangan persoalan yang tinggi-tinggi dulu. Kata Al-Quran, arahkan pada yang paling pokok dulu, minimal ambil satu materi yang penting dalam ibadah, salah satunya bab sholat. Hati-hati kita sudah bahas bab yang tinggi-tinggi tapi salat ya belum pada paham. Bahkan kata Quran, ada orang sholat, maaf ya ini bukan orang menes nih, bukan orang menes ya. Kata Quran, ada orang sholat bahkan tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Gitu ada orang sholat tapi tidak mengerti tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya, bahkan kata nabi di Abu Daud nomor hadis 857 maaf, ada orang yang sholat baru takbir baru takbir, itu masih bisa mengingat apa yang tidak ada kaitan dengan sholatnya, kalau bahasa orang menis, Allahu Akbar lisannya Allahu Akbar fikirannya kikiping betul Sami Allahul Iman Hamidah, lisannya Sami Allah di pikirannya balok. Hatta la sholal musol di kamroqatan yusol di sampai ada kata Nabi orang yang sholat tapi tidak sadar berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh contoh, contoh. Padahal tiap hari kita mengerjakan sholat dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, sholat ini sangat penting ibadah yang paling utama. Selain karena satu bukan hanya amalan yang pertama kali akan dihisap menentukan surga kita. Tapi semua Nabi dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu semuanya sholat. Jadi mohon maaf nih. Nabi Muhammad sholat. Nabi Musa sholat. Nabi Isa sholat. Nabi Ismail sholat. Nabi Ibrahim sholat. Nabi Rasul dekat dengan Allah sholat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan Ya, kedekatannya tidak sedekat para Nabi dan Rasul. Tidak mau sholat. Ada yang salah dalam diri kita. Silahkan cek. Nabi Ismail Alaihissalam, Quran surah 19, Maryam. Ayat ke-55. Sholat. Bahkan ngajak keluarganya sholat. Nabi Musa, Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa akimi Kata Allah, hey Musa, saya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya ya Allah? Tunaikan salat supaya zikir kepada saya. Nabi Isa, Quran surah ke-19, ayat 31 sampai 33. Salat. Nabi Ibrahim, salat Sampai ke Nabi Adam, salat. Kalau diurutkan dari Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua salat. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttallib, bin Hashim, bin Abdumana, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kab bin Ghalib, bin Fihir, bin Manik, bin Nadar, bin Kinan, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushada, bin Kinan bin Anwas bin Thith, bin Adam alaihi Semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai ke Nabi Adam saking pentingnya ibadah salat itu semuanya menunaikan salat Nah sekarang apa kaitannya dengan majelis ilmu Ternyata salat itu bukan sekedar pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kata Al-Quran, kalau ditunaikan dengan benar, akan memberikan lima keistimewaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Awas hati-hati. Jadi kalau anda menunaikan sholat dengan benar, bapak ibu sholatnya benar, saya benar, kata Allah akan diberikan lima hal yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Yang paling aneh begini, kalau ada orang sholat tidak mendapatkan satu diantara lima ini, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Itulah yang nanti kita akan bahas. Fungsi majlis Taklim yang sekarang insya Allah akan diresmikan dan dibuka. Bukan sekedar nanti akan membimbing kita bagaimana cara meningkatkan iman. Tapi juga kata Allah, utul ilma darajat. Keimanan itu dibuktikan dengan amal soleh. Tapi amal soleh itu akan lebih bagus kalau diisi dengan pengetahuan. Dan banyak orang yang tidak tepat solatnya, bukan karena nggak bisa solat, karena tidak belajar bagaimana cara solat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita akan ambil contoh satu saja, setelah itu nanti kita akan tutup ta'lim kita pada kesempatan siang hari ini. Saya akan lebih banyak nanti memberikan sesuatu yang penting bagi kita semua insya Allah. Yuk kita teruskan sebentar, kita masuk bab ini dulu nih. Kita cek dulu ya, pelan-pelan. Tadi orang yang sholat akan mendapatkan apa? Berapa kemuliaan? Lima, satu apa? Belum, ya. dua, belum, tiga, belum, empat, belum, lima, belum. Sekarang kita cek nih, yang lima ini satu-satu akan saya sebutkan, saya turunkan ayatnya. Kalau ada yang belum dapat satu dari lima ini, berarti ada yang belum tepat dalam menunaikan sholatnya. Dan fungsi majlis taklim inilah nanti akan mengajarkan pada kita seperti apa kurikulum sholat yang pernah diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap, insya Allah. Satu, Quran, saya tulis dulu. Satu, Quran, Surah ke-65, ayat 2-3. Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga, tafsir dari ayat ini. Terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat yang sama, ayat dua sampai ayat tiga. Yuk pelan-pelan. Lihat sini. Saya mulai dari Al-Baqarah dulu, ayat dua sampai tiga. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَلِّلْ مُتَّقِينَ Isi Quran akan memberi petunjuk pada orang-orang taqwa. Jangan pernah dilakukan Siapa orang taqwa itu? Ciri orang taqwa, ciri pertamanya salat adalah orang yang beriman dan ghaib, dan dia buktikan keimanannya itu dengan menunaikan salat. Nah kalau dia bisa mengerjakan salat, itu bagian dari ciri takwanya. Sedangkan orang takwa dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 at-talaq, ayat 2 dan 3. Perhatikan jaminannya. wa يَتَّقِنْ lahu وَيَرُزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِدُ Satu. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Anda tingkatkan takwa? Siapa yang bisa menaikkan takwanya kepada Allah? يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا Ini jaminan Quran. Awas, kalau Adi Hidayat menjamin seseorang, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang menjamin kita semua, tidak ada peluang bagi kita untuk menolaknya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kata Allah, maka kami akan berikan kemudahan pada setiap kehidupan-kehidupannya. Kami akan berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya. Bahasa singkatnya, orang yang takwanya meningkat, maka hidupnya pasti, kata Allah, akan mudah. Saya ulang. Kata Allah, orang yang takwanya meningkat, ini rumusnya, persamaannya, hidupnya dijamin akan mudah. Kerja mudah, makan mudah, minum mudah, rumah tangga mudah, mau meninggal mudah. Masya Allah, orang capek-capek, kelepak, kelepak, kelepak, ini bersin sekali, meninggal. Orang yang masuk kamar ribut sendiri, ini sujud sekali, meninggal. Takwa, ibu mau meninggal mudah bu? Mau cepat meninggal? Mudah itu kan cepat ya cepat takwa. Orang yang takwa hidupnya mudah kata Allah. Perhatikan, sedangkan kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Kalimat takwa pertama yang disebutkan di Qur'an Al-Baqarah ayat 2. "Zalikal kitabu la raibata babi hudallil muttaqin." Apa ciri takwanya? Salat. Jadi kalau kita buat persamaan, orang takwa cirinya salat. Orang takwa hidupnya mudah. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan sholat, sebetulnya bukan ingin membebani kita menunaikan ibadah. Tapi lebih daripada itu, Allah ingin membuat hidup kita semakin mudah. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh, sebab ketika kita sholat, hidup kita jadi mudah. Tapi persoalannya, mohon maaf, maaf, maaf, maaf. Kalau ada orang sholat, hidupnya tidak jadi lebih mudah. Berarti ada yang salah dengan cara menunaikan sholatnya. Bahkan kata Allah, rizkinya akan saya kirimkan dari sisi-sisi yang tidak dia duga. Jangankan orang kerja, ini ada orang baru berangkat kerja, makanannya sudah datang. Orang-orang mau kerja, sulit nyari mobil. Dapat mobil, macet, Masya Allah. Orang takwa baru mau cari mobil, mobil datang. Ada macet, tiba-tiba polisi datang. Kami kawal, pap. sampai Masya Allah. Orang takwa mengerjakan apapun, kata Allah mudah. Rizki mudah, hidup mudah. Sekarang pertanyaannya, maaf, siapa yang tidak pernah sholat, angkat tangan. Yang subuh sholat, angkat tangan. Yang buhur sholat, yang asar salat, yang maghrib sholat, isa salat. hidup mudah tidak? Kerja mudah, makan mudah, nikah mudah? Masya Allah, belum. Baik, lihat baik-baik sekali lagi. Kalau mudah, Alhamdulillah, ada kebenaran dalam salatnya. Tapi kalau anda dalam salat saja, kita tunaikan kemudian tidak mendapatkan kemudahan dalam hidup sekali lagi. Ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Tahan, tahan. Apa artinya sholat? Tuh. Tiap hari sholat, tapi tak apal mana sholat. Apa artinya sholat? Doa. As-sholat doa di kitabul fiqih Tapi asal kata sholat itu bukan doa. Sholat itu dari kata, wa sholat ya silu silatan fa huwa sholatun. Sholat orangnya musalli. Wa sholat ya silu silatan. Asal kata sholat itu sampai dan terhubung. Kenapa diartikan doa? Karena setiap orang berdoa sampai hajatnya kepada Allah dan terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah asal kata sholat itu punya hubungan yang kuat. Sholat punya hubungan yang sangat kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya hubungan yang kuat dengan Pak Bupati bisa, Atau dengan Bapak Gubernur. Maka hidup saya di Banten jadi lebih mudah. Pak Gubernur, Abdi pada Kalabuan, oh mangga, ya disayogikan Sayogikan berangkat Kalabuan, mudah. Pak Gubernur, saya mau nengok ke kantor, oh silahkan, kasih akses, mudah. Jadi kalau anda dekat dengan Gubernur, dekat dengan Bupati, hidup anda mudah di wilayah anda. Tapi anda keluar dari Banten, belum tentu mudah. Keluar dari Indonesia, belum tentu mudah. Kalau dengan manusia saja dekat, bisa hidupnya mudah, apalagi orang yang dekat dengan Allah subhanahu taala. Allah pemilik bumi, keluar dari Indonesia dekat dengan Allah mudah ke Malaysia mudah maaf ke Amerika mudah ke Afrika mudah jadi jaminan pertama dalam Al-Qur'an orang yang benar sholatnya akan punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka jaminannya yaj'al lahum makhraja wa yarzuquhum min haytsu la yahtasib dua Qur'an surah ke-13 Ayat ke-28. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-20, Ayat ke-14. <tosimut'. tosimut> Yakinkan pada dirimu, Kalau zikirmu benar kepada Allah, Maka dampaknya ke hati akan tenang. Tahan. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu itu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Bapak ibu sekalian, ayat Quran surah ke-13 Ar-Ra'du, ayat ke-28, menyampaikan orang yang zikirnya benar, itu hatinya akan cenderung tenang. Sedangkan dalam Al-Quran, diantara makna zikir itu artinya salat. Pak, Bapak pasca salat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ibu bada salat berdoa, Allahumma rabbana hasanah. Doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ketujuh, ayat ke-205. fi nafsika wa wa Saat kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah itu zikir. Baca Quran. Bada salat anda baca Quran, Al Ikhlas, Al Falaq, An Nas, ayat kursi, 5 ayat pertama Al Baqarah. Itu semua zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahlu wa inna lahu Kami turunkan Al-Qur'an sebagai dzikir. Jadi kalau kita selesai salat, ahad, biral fa -rabbil falak, nas, Allahu la ilaha hayyul Itu kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran berzikir. Bahkan orang yang hafal Quran, dzikirnya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena hafalan Qur'an disebutkan oleh Qur'an empat kali dibandingkan dengan bacaannya saja. Qur'an surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat keempat puluh. Walaqad yasarnal Qur'ana lidhikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Qur'an, bahasa Qur'annya bukan hifzi, tapi dikri. Jadi orang yang sedang menghafal Qur'an sedang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra bi minal haram, abdikil, kitab, Sampai ke anas. Tapi tahukah anda, puncak itu, itu ada pada solat. Kenapa puncak zikir disebut dengan solat? Karena solat menghimpun semua jenis zikir yang tadi disebutkan. Anda selesai solat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Subhanallah, Alhamdulillah Dalam solat bukankah anda bacakan itu? Anda memulai solat Allahu Akbar Mawruku subhanarabial'afi wa bihamdi Sujud subhanarabial'a'la Kalimat-kalimat zikir yang biasa disebutkan Muncul dalam solat. Baca Quran itu zikir Bukankah dalam solat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran Setelah baca Al-Fatihah kita baca Quran Berdoa itu zikir. Bukankah salat disebut dengan doa? Ruku' doa, duduk di antara dua sujud doa. Jadi kalau ada orang berzikir saja baca Quran bisa tenang, maka orang salat Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana wa lidzikri. Kata Allah tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Orang yang zikir itu hatinya tenang. Jadi, kalau ada orang salat menghimpun semua jenis zikir, belum tenang hatinya ada yang salah dalam salatnya. Jadi, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, baca Quran saja. Kalau benar bacanya kata Allah, itu hatinya tenang. Ibu, kalau nggak percaya, silahkan bu ya. Akhir bulan sedang gelisah, uang belanja belum datang, belum gajian, gelisah, kata Quran gampang, tidak usah mengeluh. Jangan bikin status Ini gaji belum turun Nulis di facebook nah, Belum gajian Tungguin komennya Buang-buang waktu Kata Allah kalau hati ingin tenang Ada lima amalan diantaranya tadi Baca Quran Buka mushab, ambil wudhu, baca Quran Saat anda baca Quran Seketika ketenangan diberikan kepada kita Tapi ada yang hebat Ada satu amalan yang menghimpun semua jenis dikir Quran dihimpun Dikir bacaan kalimat taibah dihimpun Hafalan Quran dihimpun Apa itu? Solat Jadi kalau bapak dan ibu sehari Minimal lima kali solat Tapi tidak memberikan ketenangan pada jiwa kita Itu ada yang salah dalam solatnya Ada yang tidak tepat dalam penunaiannya Hati-hati hati-hati Nanti kita akan bahas satu-satu caranya Tiga Saya pelan-pelan ya Awas, awas Kadang-kadang ketenangan itu penting dan nanti ada pembahasan khusus. Kadang-kadang orang yang punya harta itu dibandingkan dengan yang mendapatkan ketenangan jauh nilainya. Kadang-kadang ketenangan lebih penting dibandingkan harta yang dipegang. Saya tanya ibu deh. Bu, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sudah, nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tuh. Oh. Ayo ya orang-orang pilihan katilum. Sudah pindah, tiga. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah? Oh. Ya. Anggar katilum ini. Sudah, tiga. Saya percepat saja lah. Agak cepat karena ini masih mukadimah nih. Kita belum mulai. Belum mulai kita. Saya belum serius ini. Sampai jam berapa pak? amin Ayo emang gak terbodoh. Saya mau jam 12 pulang. Sudah, tiga. Saya cek dulu. Tadi kalau orang sholatnya benar, satu apa? Hidupnya mudah. Dua apa? Hatinya tenang. Tiga. Orang yang sholatnya benar, itu dijamin oleh Al-Quran, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, jangan tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu, anaknya mau sekolah, berdoa. Ada yang mau menikah, berdoa. Ada yang cari kerja, berdoa. Awas, awas! Kalau Anda tiap hari menunaikan sholat, tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar itu Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa, orang yang meminta kepada Allah, bahkan yang kata manusia mustahil, itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Quran, Surah ketiga Ali Imran. Ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Saya agak cepat. Quran surah ketiga. Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Kenal Nabi Zakaria? Ayo oh, kenal. Kenal di mana? Nah, orang rengat. Belum ditulis sudah kelihatan. Nabi Zakaria kenal. Baik, sudah. Nabi Zakaria, Nabi Allah, dekat dengan Allah, orangnya soleh, berumah tangga, menikah, sampai sepuh, mohon maaf ibu. istrinya difonis monofos, bahkan mandul. Menurut medis dan klinis, itu mustahil punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria, melihat Sayyidah Maryam alaihissalam banyak beribadah di mihrab dekat dengan Allah, Lantas beliau berinisiatif untuk sholat di mihrab itu. Perhatikan sholat. Dalam sholatnya memohon kepada Allah. Di mihrab sholat minta kepada Allah. Nanti kita akan lihat. Apa yang terjadi? Kita baca ayatnya. Huna <asukồi valorasi> Zakaria Di mihrab itulah nabi Zakaria berdoa kepada Allah Rabnya. Qala rabbi ladunka Ia memohon ya Allah. Mereka mengatakan manusia saya tidak akan mungkin punya keturunan. Mereka katakan saya sudah sepuh. Fisik saya sudah letih. Rambut saya memutih. Dan istri saya difonui secara medis sudah tidak mungkin punya keturunan. Monofos dan mandul. Maka saya mohon ya Allah berikan keturunan dari sisimu saja. Ah, ini awas, ini rumus dalam Quran. Kalau bapak ibu nanti mendapatkan Gambaran dari manusia, ada tetangga, ada dokter, ada macam-macam mengatakan ini mustahil pak. Ini nggak bisa bu. Maka tafsir dari ayat ini ingin mengatakan, kalau manusia sudah mengatakan terbatas tidak bisa, maka tinggalkan pendapat manusia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mintanya? Lihat Nabi Zakaria. kalau Rabbi habrimin ladunka zuriyatan ta'iba, innaka sami'ud du'a. Ya Allah manusia mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan Saya mohon darimu saja ya Allah Yang tidak punya batas dalam kuasa Engkau pasti mendengar doa saya Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan Kepada siapa lagi saya mesti minta Nah yang paling menarik Nabi Zakaria itu mintanya dalam keadaan apa? Apakah sedang duduk? Apakah sedang makan? Apakah sedang tiduran? Lihat ayat 39 ini Begitu selesai berdoa, perhatikan selesai berdoa, tiba-tiba turun malaikat. Tiba-tiba turun malaikat, menyampaikan kepada beliau, "Jadi, baru selesai berdoa, turun malaikat, hei, hey, hey Zakaria, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya keturunan." Bahkan langsung namanya dari Allah Yahya Dari kata Al-Hayyu Artinya hidup Yang mustahil kata manusia Lahir dari rahim seorang perempuan yang monopos Dan mandul bayi yang hidup Kata Allah bagi saya nggak ada yang mustahil Jadi hidup Kapan dia berdoanya imun fil Ternyata beliau berdoanya Masih berdiri dalam salatnya Nabi Zakaria salat bu Berdoa kepada Allah salatnya belum tuntas, perhatikan dahsyatnya. Salatnya belum selesai doanya sudah dikabulkan. Belum selesai salatnya kata Quran, beliau masih berdiri dalam salatnya, salatnya belum tuntas. Minta kepada Allah dalam salat. Salatnya belum salam, belum selesai, baru selesai berdoa langsung dikabulkan. Ini orang sekarang salat sudah tuntas dalam salat minta firli warhamli wajburni sampai minta ketujuh sampai delapan permintaan sujud minta lagi berdiri minta lagi Ruku minta lagi bahkan setelah salat pun masih minta ya Allah mohon berikan saya rizki tadi yang dalam salat apa yang tadi warzukni warzukni itu berikan saya rizki selesai salat masih minta juga tapi belum terkabulkan juga Nabi Zakaria minta berdoa dalam salat salat belum selesai dikabulkan. Ada orang sekarang minta maaf, sudah selesai sholat, belum dikabulkan juga. Apa yang salah dalam sholatnya? Itu yang nanti kita akan lihat. Awas hati-hati. Nanti saya tunjukkan beberapa dalil, bahkan dalam hadis. Bila seseorang benar dalam menunaikan sholatnya, bahkan Masya Allah. Hal yang menurut manusia mustahil pun itu bisa terkabulkan di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala Makanya Bapak Ibu silahkan cek. Nabi Muhammad SAW, dalam solatnya beliau meminta berdoa kepada Allah. Para ulama-ulama kita yang soleh, bahkan maaf bu ya pak, ada ulama mau berjihad, solat pertama kali dilakukan. Ada yang mau nulis kitab, itu solat dulu. Solat, solat, solat, solat. Begitu solat dikerjakan, semuanya mudah. Itu yang menaklukkan Jakarta. Dari Portugis. Di Jakarta dulu, itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa berdekatan dengan Banten. dikuasai oleh Portugis. datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah. Dikenal dengan Valetehan Itu menantu Sunan Gunung Jati, menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa. Sebelum berangkat, sholat, wudhu, minta kepada Allah. Begitu berangkat dimudahkan oleh Allah SWT. Wama ramaita idh ramaita. Eh hey, bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan tanggal 22 Ramadan tahun 933 hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527. Begitu dibebaskan karena tahu yang membantunya Allah Maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran Surah ke-48 ayat pertama Inna fatahna laka fatham mubina Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta Disingkat Jakarta Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni Siapa itu Fathullah? Menantu Sunan Gunung Jati Siapa Sunan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah Siapa Syarif, Abdul, Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra Siapa Syarif Ahmad Jumadil Kubra Satu diantara sembilan wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya dua orang anak. Satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang. Lahir tahun 1426 dia punya kakak namanya Walang Sungsang, ganti nama jadi Abdullah Iman, lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi. Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syekh Hasanuddin. Siapa Syekh Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Mekah dikenal dengan Umul Quran, Mekah dikenal dengan Syekh Quran. Di mana tempatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi. Diberikan wilayah di Gunung Jati. Dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fatullah datang membebaskan Sunda Kelapa. Dikirimkan saudaranya Maulana Hasanuddin. Kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishak. Dari Maulana Ishak tadi melahirkan siapa? Melahirkan Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya, Kiai Haji Hasyim Ashari, mendirikan Nahdlatul Ulama disingkat dengan NU tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubra, siapa Ahmad Jumadil Kubra keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir? Siapa Ali Zainal Al-Kabir keturunan Ali Zainal Abidin? Siapa Ali Zainal Abidin? Dari al husain al husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Talib. Suaminya Fatima Az-Zahra. Putri Rasulullah SAW. Masih nyambung. Ah, jadi, saya kembalikan ya. Nah, sampai kadinya teteh. Yuk, orang ini. Jadi, kalau orang salatnya benar, orang salatnya bagus, kita kembalikan ke awal, maka doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Empat. Saya agak cepat. Orang yang sholatnya benar. Maka akan dijamin langsung oleh Al-Quran. Hati-hati. Saya ulang. Orang yang sholatnya benar. Akan mendapatkan jaminan langsung dalam Al-Quran. Jaminan kebahagiaan dan kesuksesan dalam seluruh aktivitasnya awas hati-hati. Jadi ahli salat itu maaf belajar sukses, rumah tangga bahagia, usaha sukses. Nanti saya tunjukkan Pak Bu ya. Nanti saya kisahkan ketika kita mulai belajar, mulai seriusnya. Ini masih muka Nanti ada yang mempraktekan makna keempat ini modalnya cuma pakaian Pak. Modal pakaian oleh Nabi diberikan pendidikan salat. Begitu dipraktekan sholatnya, datang ke Madinah, tiga bulan langsung jadi orang nomor tiga paling kaya di kota Madinah. Mempraktekan makna sholat. Ya, ini ada di Quran, surah ke-23, ayat 1 sampai dengan 2. Saya ulang. Ada di Quran, surah ke-23, al-mu'minun, ayat 1 sampai dengan ayat ke-2. Aflahal mu'minun Orang yang beriman itu Itu pasti akan Menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan Jadi Ada sukses saja Ada bahagia saja Kalau sukses saja Yang belum tentu bahagia Itu bahasa Arabnya Namanya fauz Turunannya faiz Faizin, fauzan faizah kalau di sini ada yang namanya faizah, faizin, fauzan itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ada yang kedua, bahagia saja. Walaupun belum tentu sukses. Itu farah namanya. Fariha. Orangnya disebut dengan farhan laki-laki, perempuannya disebut dengan farah. Di, kalau di sini ada yang namanya Farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, tapi belum tentu sukses. Ayo, tadi pilih mana? Miskin tapi bahagia, atau kaya tapi gelisah? Kaya gelisah. Nah, sukses, ada sukses saja namanya Faus, disebutkan 29 kali dalam Al-Quran turunan ya. Ada bahagia saja Farah namanya. Kalau anda gabungkan sukses dan bahagia, Ustadz saya ingin sukses bahagia, kaya tenang, sukses dunia, sukses akhirat. Gabungkan jadi satu, maka bahasa Arabnya berubah dari kata faus dari kata farah berubah menjadi kata falahun, falah, falahun, falah sukses dan bahagia. Lihat sini, kalau kita kemudian menggenggam kesuksesan itu, kita pegang, ambil. Baik, kalau orang sudah sukses ingin dilepaskan, tidak? Kalau orang sudah sukses ingin berubah jadi tidak sukses, tidak? Tidak. Kalau orang sudah bahagia ingin sedih, tidak? Maka orang yang sudah sukses, sudah bahagia, umumnya ingin terus menggenggam itu dan tidak ingin dilepaskan. Kalau Anda ingin terus mendapatkan itu dan tidak ingin dilepaskan, maka bahasa Arabnya di ilmu soraf tambahkan hamzah di awal katanya falahun tambah hamzah begini pindahkan harokat ini fa kepada harokat hamzah a yang ini mati sukun ah. kalau hamzah muncul maka di imla ilmu imla alifnya dibuang ini maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kata Allah, Afla aflahal Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sungguh orang yang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu beriman imannya benar pasti sukses. Anda pengusaha beriman, sukses. Apa buktinya? Osman beriman, Abu Bakar beriman, Abdurrahman al beriman, mereka pengusaha sukses. Anda politisi, Anda birokrat, Anda diplomat, beriman, sukses. Apa buktinya? Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sofyan, sukses. Anda guru, Anda dosen, Anda pengajar, Anda beriman, sukses. Siapa buktinya? Ali bin Abi Tholib, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, al, al, al, al, al Battani sukses. Jadi setiap kita kalau benar-benar beriman, jadi apapun pasti sukses dan bahagia. Nah apa cirinya orang yang sukses Allah ini? Yang mendapatkan aflah ini, teruskan ayatnya. Ayat keduanya. Ternyata amalannya, orang sukses ini bukan kerja keras saja. Bukan belajar keras saja. Tapi amalan pertamanya. Alladhinahum fi salatihim Yaitu orang-orang yang saat menunaikan solat, dia serius dan khusyuk menunaikan solatnya. Makanya saat kita dipanggil solat, Pak, Ibu, tolong ya, maaf nih. Sebelum solat kan ada panggilan dari masjid. Apa panggilannya namanya? Adzan. Dalam adzan hayya ala salat ayo salat, ayo salat, ayo salat. Bapak Ibu tanya, kenapa ya Allah saya salat? Teruskan. Hayya ala al falah. Saya ngajak kalian salat kata Allah. Saya enggak butuh salatnya, cuman kalian butuh bahagia. Di rumah tangga butuh bahagia. Di kantor butuh bahagia. Kamu butuh sukses. Dengan salat saya berikan kebahagiaan. Dengan sholat saya anugerahkan kesuksesan. Jadi kalau ada di antara kita sholat tiap hari nggak sukses-sukses. Ngelamar anak orang lain tidak sukses. Sudah menikah tidak bahagia. Jadilah jomblo sengketa. Sekarang jomblo dibagi tiga. Ada jomblo syariah, ada jomblo visabilillah, ada jomblo sengketa. Nah, sukses. Nah itu bahasanya lain nantilah. Ada yang kedua, sudah menikah tidak bahagia. Ada yang hebat di kantor jadi juara, di rumah tangga menjadi pecundang. Ada yang bahagia di rumah tangga, di kantor tidak berhasil. Kalau tidak sholat, tidak usah dipikirkan. Ini sholat, tapi tidak mendapatkan itu, ada yang salah dalam sholatnya. Lima, terakhir. Eh, punten, tapi terakhir ini, terakhir pembukaan, mau kedima. Belum mulai kita. Kita belum mulai. Sampai jam 2 insya Allah. Sudah. 5 Lima. 5 masih semangat Insya Allah 5 orang salat maaf maaf pasti jadi orang baik baik bahasa rangatnya bagur nah. sudah saya ulangi orang salat pasti jadi orang baik Pelan-pelan, tahan sebentar. Yuk kita lihat keterangannya dalam Al-Quran. Fokus baik-baik, lihat sini. Nanti saya tunjukkan dalam Quran dengan hadis bagaimana Allah menerangkan sifat-sifat orang salat. Bapak ibu sekalian, mari kita lihat turunan pertama Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat ke-45 sampai dengan 46. Ditafsirkan nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Dicontohkan di beberapa ayat di Quran. Seperti Quran surah keempat puluh sembilan ayat 11 sampai dengan 12 Saya bacakan ayatnya dulu. Al-Baqarah ayat keempat puluh lima sampai empat puluh enam. sabri was-sala Wa innaha lakabiratun illa alal. Dan jika anda punya persoalan, jika anda punya permintaan, maka mintakanlah pertolongannya kepada Allah. Sabar dengan sabar, jadi kalau sedang punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Awas, awas, hati-hati. Kalau diturunkan masalah, kita mendapatkan ujian, maka kalimat Qur'annya jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat Qur'an memerintahkan kita mengeluh. Kalau ada ayat Qur'an satu ayat saja meminta kita mengeluh, maka saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Kata Qur'an, kalau anda sedang punya masalah, sabar. Terima dulu, karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali kita sanggup menjalaninya. Rumusnya Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sanggup menjalaninya. Di kalau sekarang bapak ibu sedang punya masalah, masalahnya berat, susah. Itu artinya, cuman bapak yang sanggup menjalaninya, Cuman ibu yang bisa, yang lain tidak bisa. Makanya diberikan kepada ibu, bukan pada yang lain. Jangan katakan, ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang sanggup, yang lain tidak. Tapi yang menarik, perhatikan. Wassalah. Lalu tunaikan sholat. Bangun hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Yang paling menarik, setelah dia selesai salat, buka Quran surah keempat ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Maka jika orang telah selesai mengerjakan salat, apa ciri salatnya berhasil? Bukan sekedar dia menunaikan salam Lihat sini Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Quran Tidak cukup salamnya disebut sebagai Salat yang berhasil Jadi orang yang berhasil salatnya Teruskan ayatnya Maka orang salat yang salatnya Tuntas dikerjakan dengan benar Salatnya bisa mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kata Quran Kalau orang benar salatnya Dia ingat Allah saya ulang, selesai sholat dia ingat Allah, qiyaman saat berdiri, ingat Allah dan duduk, ingat Allah wa'ala junubikum, berbaring ingat Allah, sedangkan kaidah mengatakan kaidah al-qaidah orang yang ingat Allah fi hayati orang-orang yang selalu ingat Allah dalam kehidupannya, itu mustahil akan menyimpang dari hukum-hukum Allah lihat Orang salat dekat dengan Allah. Selesai salat ingat Allah. Kaidah mengatakan orang yang ingat Allah mustahil akan menyimpang dari hukum Allah. Sedangkan hukum Allah mengatakan setiap orang yang dekat dengan Allah pasti jadi orang baik. Lihat sini. Orang yang dekat dengan Allah karena Allah sifatnya baik, hukumnya baik, maka orang-orang yang ingat Allah pasti mustahil akan tidak memiliki nilai-nilai kebaikan. Makanya Quran langsung menyebutkan orang yang ingat Allah maka matanya hanya akan dipakai pada yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, telinganya akan mendengar yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, tangannya akan memegang yang baik-baik. Bagaimana cara mengingat Allah? Salat. Karena itu orang yang selesai salat mustahil berbuat maksiat. Otomatis orang yang salat itu akan selalu berperilaku baik dalam kehidupannya. Contoh nih Bu, Pak. Apa fungsi mata? melihat tuh Bapak Ibu punya mata melihat kambing pun punya mata kambing melihat sekarang apa bedanya mata orang renat dengan mata kambing renat kalau cuman melihat kambing pun melihat kalau cuman melihat Elang pun melihat tuh lihat Elang naik sampai gunung Karang naik sampai ke awan anak ayam kelihatan ayam Bapak Ibu diambil Elang dari atas kelihatan Orang menes, naik pesawat, ngeliat anak sendiri, nggak kelihatan. Apa bedanya mata kita dengan mata elang? Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Tapi elang tidak dihisab kita dihisap. Quran surah 17, ayat ke-36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana Sungguh pendengaran manusia, penglihatan manusia, bahkan pikiran manusia, satu saat akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mata biasa dipakai melihat saja tapi tidak melihat yang baik-baik maka hisabnya akan berat bagi orang yang punya mata itu. Maka itu turun ketentuan di Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan kalimat Qurannya. Qul <tik> Katakan pada orang-orang yang beriman, ciri orang beriman itu salat. Orang yang salat ingat kepada Allah. Maka mata orang sholat, yang hudu min absarihim. Maaf, akan dipalingkan dari perbuatan maksiat. Jadi fungsi mata kita itu, Mata orang sholat bukan sekedar melihat, Tapi melihat yang baik-baik. Kalau tidak baik, tidak akan dilihat. Buka Facebook, Masya Allah. Lihat status, yang dilihat status istri orang. Mustahil. Jadi Kalau Anda benar sholatnya, Mustahil pandangannya dipakai untuk maksiat. Keluar dari masjid, Masya Allah masih ada yang tertukar sandal. Kalau benar salatnya mustahil ada yang kehilangan sandal. Di sini ada yang begitu? Tidak, Alhamdulillah. Tidak beda. Ya. Tangan orang salat mustahil maksiat. Datang ke kantor, ditawari di Sobog, gak akan gak akan diterima. Pak, tolong pak tanda tangan pak. 10 juta, maaf. Ini jari, jari tahiyat. Tidak akan pernah dipakai maksiat. Sholat. Naik pak, 100 juta. Sebentar, istihorah dulu ya. Bisa. Jadi kalau benar sholatnya, pasti akan baik kehidupannya. Lisannya tidak akan dipakai mencela. Turun Quran surah 49, ayat ke-11. Ya ayuhal amanu iman. Iman pasangannya amal sholat. Turunan amal soleh, sholat min kaum jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang sholat masih mencela, ada yang salah dalam sholatnya. Ini belum sholat sudah dicela imamnya. Siapa imamnya? Oh sipulan. Ah Mungah? Masya Allah. Ah itu. Ada orang sekarang suka mencela. Ada yang suka bertengkar. Ada. Kalau orang itu sholat berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ini mau sholat subuh sibuk ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak. Gara-gara kunut saling mencela. Akhirnya ujung-ujungnya, nggak pada sholat. Itu yang salah. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010. Itu begitu menerima jemaah haji pertama. Tiba-tiba kemudian sholat isya. Yang jadi imam saya Sudes Di Saudi itu kan madhabnya hambali. Kalau baca fatihah, bismillahnya disirkan pak di cara baca bismillah itu ada empat hadisnya 70 pak hadis bismillah itu 70 hadis semua bersambung pada nabi caranya ada empat bisa dijaharkan, dipilih oleh imam as syafi'i lahir tahun 150 hijrah bisa disirkan ya dipilih silent, dipilih oleh imam ahmad bin hanbal, lahir tahun 163 hijrah bisa tidak dibaca sama sekali dipilih oleh imam malik dan imam abu hanifah imam malik lahir tahun 93 hijrah Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 hijriah. Jadi kalau dijaharkan dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sir silent tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau silent tidak usah dikencangkan. Ini silent sir. Tapi ditempelkan kemik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan jahar. Bisa tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Jemaah pertama Indonesia datang ke Mekah. Salat dipimpin Syekh Sudes, malamnya Hambali, bismillahirrahmanirrahim. Dan Hando Ninda hirah Apa komentar pertama? Oh, iki imami Muhammadiyah ya. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Bayang. Padahal dari sejak dulu sudah ada. Begitu semuanya nggak kunut apa saya bilang. Masya Allah. Bapak ibu sekalian. Yang Bismillah dijaharkan, benar. Yang disirkan, benar. Yang salah, yang tidak sholat. Yang kunut, benar. Ada dalilnya, al-imam syafii kunut. Dalilnya dari ibnu Umar, diajarkan oleh Nabi kalimatnya pada cucu Nabi Al-Hasan. Allahumah mahdini fi man hadait. Kalau jamaah Allahumah Fiman fi man hadait. Wa'afina fi a'fait. Wa tawallana fi man tawallait. Dan seterusnya hadisnya. Yang tidak kunut juga mengambil pemahaman kunutnya kunut nazilah diambil oleh Imam Ahmad bin Hambal yang tidak kunut sama sekali seperti Imam Abu hanifah dalilnya ada mengambil riwayat di bi'irma'unah saat turunnya Quran surah ketiga ali Imran ayat 128 dipilih oleh para ulama zaman Nabi itu sudah ada contohnya Nabi kemudian berhenti sementara waktu sahabat ada yang kunut ada yang tidak Nabi membenarkan keseluruhannya diteruskan oleh para ulama Imam Syafi'i memilih kunut subuhnya Imam Ahmad kunutnya Nazilah Imam Abu Hanifah tidak kunut Imam Malik kunut subuh kunutnya sebelum ruku disirkan yang kunut dibenarkan oleh nabi yang tidak kunut pun dibenarkan oleh nabi yang tidak dibenarkan yang tidak sholat subuh Jadi kalau ada di menes tidak pada ke masjid gara-gara kunut dan tidak berarti ada yang salah itu ah. betul Makanya kalau orang sholat itu tidak akan lisanya dipakai mencela oleh orang lain. Tidak akan dipakai untuk maksiat kaki. Orang sholat kaki berjalan pada yang baik-baik. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Wa'ibadun rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna. Hamba Allah itu. Yang sholat hamba Allah. Kata Allah kalau jalan, jalannya betul-betul bagus. Jalannya sopan. Kalau pakai kendaraan tertib. Ini ke masjid, ke pengajian, jalan kebut-kebutan, pakai motor, kebu Polisi datang menunaikan tugas, berhenti. Siapa? STNK? Ada apa? SIM? Ada apa? Tahu ada lampu merah? Tahu pak. Kenapa melanggar? Saya tidak tahu ada bapak. Padahal salat ada yang salah dalam sholatnya. Jadi kalau orang salat itu pasti jadi baik, rukun. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati hati ibu, hati hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman nabi ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada nabi kata nabi hia finnar kalau tidak tobat dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis muslim nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Oleh Nabi disebut orang muflis bangkrut. Atadrunal muflis kata Nabi, "Taukah kalian orang yang bangkrut itu?" Kalau ya Rasulullah, "Al muflisu fina mal dirham mata'." Ya Rasulullah, yang kami tahu orang bangkrut itu yang tidak punya uang sepeser pun, sudah tidak punya aset sedikit pun." Kata Nabi, "Bukan itu. Al muflisu min ummati." Orang bangkrut dari umatku itu. Perhatikan bahasa Nabinya. Bukan umat Nabi Musa Bukan umat Nabi Isa Tapi kata Nabi umatku Ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad Di dunianya sholat, di dunianya puasa Tapi kata Nabi bangkrut pahalanya Yati yaumal kiamati Datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak Dirajin sholatnya Sholat sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan Masya Allah, belum subuh sudah nunggu di masjid Wasyamin puasa rajin Puasa daud, puasa senin kamis, ayam bilbit Wakazafahada zakat tidak tertunda. Maaf, Wakalah malahada rajin mengambil hak rajin mencela orang lain. rajin salat rajin mencela Wakazafahada rajin menuduh orang lain. rajin menuduh orang rajin orang lain. Sekarang rajin Bahasa orang lain. Wakazafahada rajin menuduh orang lain. Wakazafahada rajin menuduh orang lain. Wakazafahada tembak orang lain Allahu Akbar bom orang lain Allahu Akbar tanpa dengan kaedah yang dibenarkan kalau ada yang seperti itu rajin solat, rajin mencela lihat kalimatnya tuh <tuhadu> halu khasanati min, wa hadha min <hasanatihi> diambil pahala solatnya, dipertemukan dengan dengan dosa celaannya di kalau bahasa singkatnya kalau ada orang solat kemudian mencela maka pahala solatnya ditransfer kepada yang dicela itu bapak keluar dari solat, atau sekarang ibu sedang pengajian Baru selesai sholat, begitu selesai ngaji Membicarakan orang lain Dia tuh, dia tuh eh. Kayaknya belum jadi ahli surga ya iya Gak seperti kita uh -uh. Uh. Itu saat Membicarakan ibu itu Pahala taklim ibu pindah langsung Kepada yang dibicarakan Saya tidak ustaz Tidak seperti ibu itu tuh, ah oh, sama tuh. Pindah Jadi kalau orang sholatnya benar Maaf, rajin datang ke pengajian ada di majlis ilmu, maka lima hal ini akan didapatkan mudah hidupnya, tenang hatinya doa cepat dikabulkan sukses dalam kehidupan dan baik dalam perilakunya ayat spesifik tentang ini langsung diturunkan di Quran surah ke 29 ayat ke 45 inna solatatan sumber keburukan cuma 2, kalau tidak faksa itu mungkar Fahsyat keburukan yang datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi LGBT. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu fasya Fahsyat. Awas hati-hati. Mungkar keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Berbohong itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Membunuh itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Jadi mustahil, mustahil ada perilaku sholat bisa berbuat maksiat. Setahil. Jelas sini paham? Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang sholat yang setelah sholat korupsi? Coba lihat sekarang tuh, sebelum masuk persidangan pakai dasi, begitu di sidang pakai peci, tangan pegang tasbih. Baik, hati-hati. Sebelum pilkada jarang ke masjid, begitu pilkada ke masjid. Nyumbang ke masjid. Tidak kepilih, tarik lagi sumbangannya. Hah? Ada yang begitu? Ada. Solat rajin, maksiat jalan. STMJ. Solat terus, maksiat jalan. Baik. Kalau ada yang seperti itu, berarti ada yang tidak tepat dalam solatnya. Pasti ada yang salah. Karena di zaman Nabi semua orang solat berubah jadi orang baik. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Lahab, Jahiliyah, tidak pernah sholat Makanya tetap Abu Jahal Makanya tetap Abu Lahab Tapi lihat, Umar tadinya keras Umar itu jawara pak, Jawara zaman jahiliyah Di jawara itu Bukan zaman sekarang saja Umar itu luar biasa Pekerjaan Umar hampir tiap hari itu nantangin orang Siapa yang berani dengan saya Bertemu di Bukit A Tapi sebelum datang duel dengan saya Pamit pada ibu yang telah melahirkannya Karena dia akan pulang tanpa nama Umar, tapi begitu dia masuk Islam, hasuna islamu bagus keislamannya, menunaikan salat Allahu Akbar, jadi pembela Nabi nomor satu. Kerasnya berubah jadi tegas, jauhnya berubah jadi perhatian. Semua orang-orang yang masuk Islam zaman jahiliyah, jahiliyah kenapa disebut jahiliyah? Karena tidak kenal dengan kebaikan, mabuk tiap hari pak. Jadi kalau ada yang sekarang mabuk, dia ketinggalan zaman, telat. Karena orang jahiliyah sudah duluan mabuk. Jadi kalau di menes masih ada yang mabuk, sampaikan pada orang itu, kamu telat. Kamu ketikalan zaman. Karena zaman jahiliyah sudah ada yang mabuk. Kalau sekarang ada zaman orang masih berkelahi, senang tawuran, senang berpengkar, itu ketinggalan zaman. Zaman jahiliyah hampir tiap jam, Pak. Hampir tiap menit. Tapi hebatnya, diutus Nabi, diajarkan sholat. Yang tadinya mencela, berubah mencinta. Yang memukul jadi merangkul, yang jauh jadi dekat, maaf maaf, yang beragajul jadi baiknya luar biasa. Semua kemudian berubah jadi nilai-nilai kebaikan dengan apa salat, karena itulah amalan pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya itu bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi salat. Pertanyaannya, maaf, salat subuh berapa rakaat zaman Nabi? Zaman Nabi tidak tahu, Allah Sholat subuh berapa rokaat zaman Nabi? Dua, baik. Sholat maghrib? Sholat asar? Sholat isya? Sholat buhur? Baik, zaman sekarang berapa rokaat sholat subuh? Dua. Sholat maghrib? Sholat isya? Jadi rokaatnya berubah tidak? Zaman Nabi takbirnya kalimatnya apa? Zaman sekarang? Allahu Akbar. Salamnya apa? Assalamualaikum. Zaman sekarang? Baik, sholatnya sama, rokaatnya sama, bacaannya sama. Pertanyaannya kenapa hasilnya beda? Zaman dulu orang sholat jadi baik. Kenapa zaman sekarang orang sholat jadi keluar dari kebaikan? Berarti ada cara yang tidak tepat dalam menunaikannya. Abdurrahman bin Auf itu modalnya pakaian Pak. Diajarkan sholat, praktek sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba begitu dipraktekkan makna sholat, tiga bulan jadi orang paling kaya di Madinah. Setahun, nomor satu paling kaya. Kapaknya terbuat dari emas. Nah, sekarang, apa rahasianya bagaimana seseorang dengan sholatnya bisa mendapatkan lima kemuliaan ini? Sukses, tenang, doa dikabulkan, jadi orang baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita akan baru memulai pengajian kita siang hari ini. Jadi, ini baru dimulai. Ini ya, boleh minum sebentar. Alhamdulillah, jarang-jarang. 30 menit ya. Siap insyaallah Baik. Kalau ada orang solat tidak mendapatkan lima hal ini, maka Al-Quran mengatakan cuma dua penyebabnya. Satu, besar kemungkinan orang solat ini tidak khusyuk menunaikan solatnya. Dalilnya Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Dua, maaf, besar kemungkinan kata Al-Quran, orang sholat ini tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Takbir tapi tidak paham bacaan takbir. Sujud tidak mengerti kenapa mesti sujud. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, semua bacaan dan gerakan sholat itu ada artinya. Jadi kita bukan cuma bergerak dari mulai ngangkat takbir sampai salam. Ini ngangkat ada maknanya Pak. Dan Nabi mengajarkan itu. Makanya diatur posisi tangan, kenapa sejajar dengan bahu hadwaman kibaihi. Di Al-Bukhari sama dengan di Muslim, nomor hadis 319. Di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kemudian ada yang sejajar dengan daun telinga. Di An-Nasai nomor hadis 1101 Kenapa bacaannya Allahu Akbar Abu Dawud nomor hadis 857 Kenapa tangannya disimpan yang kanan menutup punggung yang kiri Ini ada maknanya An-Nasai nomor hadis 866 Kenapa bacaan doa istitahnya ada sampai dengan 11 doa Ada yang Allahumma ba'id Ada yang wajah tuh, Ada yang bacaan singkat dan seterusnya Kenapa rukunya sampai sejajar Dari ujung kepala sampai dengan bagian belakang tubuh Semua ternyata ada maknanya Nah, kebanyakan orang sholat, kata para ulama, saat belajar tentang sholat itu, hanya belajar bacaan dan cara sholatnya saja, tapi tidak memahami tentang makna sholatnya. Silahkan kalau ditanya bagaimana bacaan takbir, Allahu Akbar. Bagaimana tangannya angkat sejajar dengan bahu. Tapi ketika ditanya, kenapa tangannya diangkat, apa maknanya? Hampir orang sholat tidak memahami tentang pemaknaan, makna-makna gerakan dan bacaan sholat. Karena itu hari ini, kita akan bahas satu saja. Karena kalau saya bahas ini ada 23 bab. 23 pasal. Satu bahasan bisa dua jam. Ya, Jadi sekarang kita akan ambil satu bagian saja. Kita ambil contoh. Bagaimana petunjuk solat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Babnya dari mulai takbir sampai dengan salam. Itu nanti bisa dilihat di tayangan akhir TV. Untuk hari ini kita akan ambil satu bagian saja. Contoh. Yuk kita lihat pelan-pelan sini. Ini belajar sederhana ya, sederhana belajarnya, tapi maknanya sangat dalam. Saya mulai dari berdiri, ini. Lihat baik-baik. Saya cukupkan sampai sini. Nanti di sini kita selesai, kemudian kita coba praktekkan dengan baik. Fokus ini. Hadis riwayat Abu Daun. nomor hadis 857. Saya tuliskan hadisnya dulu. Satu kita ambil di Al Bukhari dulu. Ini juga ada di hadis muslim. Bacaannya ada di hadis Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman. Dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman Asijistani. As Hafal 500.000 ribu hadis. 500.000 ribu hadis itu. Dengan isinya, dengan sanadnya. Jadi bukan cuman matannya isinya. Tapi sanadnya orang-orang yang meriwayatkan sampai ke nabi. Si fulan an fulan an fulan an fulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. 500.000 ribu hadis kalau ditanya jawabnya cepat ini hadis sahih, ini daif, ini maubuh ini matruk, ini mungkar sampai Ibnu al Al-Jawziah mengatakan kalau dulu ada Nabi Daud lunak bisa melunakan besi dengan tangan ini Abu Daud bisa melunakan hadis dengan lisannya sejak saat itulah dikenal dengan Abu Daud menengarang kemudian kitab sunan, kitab sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih babut taharah, babus salah semua kitab hadis yang disusun dengan urutan-urutan tentang cara-cara fiqih, maka disebut dengan sunan. Maka kitabnya dikenal dengan Sunan Abu Daud. Merhadis 857. Sahih Muslim merhadis 319, Al Bukhari nomor hadis 711, 700 sampai 14-nya. Riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, aslinya lagi Abu Syams. Asalnya penyembah Bintang-bintang Majusi. Ya, Persia. Masuk Kristen, makin bingung. Kemudian masuk Islam. Mendengar ada Nabi di Madinah. Masuk Islam pada tahun ketujuh Hijrah. Ganti nama jadi Abdurrahman. Abdurrahman ini senang mengamalkan setiap yang disampaikan Nabi. Kata Nabi, solat, Sekarang solat. Kata Nabi, berlaku lembut. Sekarang berlaku lembut. Kata Nabi, eh, jaga binatang, jaga tumbuhan. Jangan rusak, jangan sakiti. Maka dipraktekkan. Pulang dari pengajian Nabi, bertemu dengan seekor anak kucing kecil. Anak kucing bahasa Arabnya ada dua. Kalau anak kucing itu, anak kucing dari kucing jinak, kucing rumahan, maka bahasa Arabnya disebut dengan kitun, kucing rumah. Kitun. Diserap ke bahasa Inggris oleh orang Inggris, jadi kitty. Kitty. Kitty itu bahasa Arab. Kitun, kitty. Kucing rumah, maka sekarang berubah jadi bantal, jadi seperti dikenal dengan hello kitty. Nah. nah itu, banyak Pak bahasa Inggris dari bahasa Arab. Sugar, gula. Dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab, sukar. Sukar, gula. Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Sunda, bahasa Sunda itu banyak diserap dari bahasa Arab. Beteng, Batmun, Dari bahasa Arab, ya Ada hadis palsu. Riwayat orang Sunda, mungkin orang menes ini. Dengan orang Jawa. Bergabung dua-duanya untuk menunjukkan begitu gampangnya bikin hadis palsu. ya, Afdoludahribifaisillaili, kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanguhu. Fa'idha bukhila faduli wa hatta utiha. Rohahushayikan. Diriwayatkan oleh dua orang sheikh, dua orang sepuh. Afdaludahri Dahar yang paling Afdal, dengan faishlele. Ku cipak kasih kecap sedikit, uakuri tambahkan kerupuk. Hatta karu sa udang sehingga terasa udangnya. Fa'idabu khila apabila keberhulan kaslek. Faduriba ba pukul punduknya tiga kali. Hatta utiha sampai utah. Rohahushayikan. Diriwayatkan oleh dua orang sepuh. Tuh orang Sunda. Hadis palsu. Nah ini, nah, itu kucing jinak. Kalau kucingnya kucing liar, maka orang Arab menyebutnya dengan hurratun hurrah. Hanya H besar. Hurratun, kucing liar. Anaknya disebut dengan hurairah. Anak kucing liar. Satu kali pulang dari pengajian Nabi, menemukan seekor anak kucing liar. Kehilangan induknya dicari-cari. Ngeong, ngeong, ngeong, ngeong, ngeong, ngeong, ngeong. tidak ada induknya dipraktekan hadis nabi diambil anak kucingnya dirawat oleh beliau malam diberikan selimut supaya tidak kedinginan lapar disuapi kemana-mana dibawa dimasukkan jubahnya satu ketika ketika jalan berpapasan dengan nabi keluar anak kucingnya begitu keluar kata nabi anta abu hurairah kamu bapaknya anak kucing kecil tidak ada yang paling sayang pada anak kucing Makan bawa anak kucing. Mau tidur dengan anak kucing. Kepengajian bawa anak kucing. Tidak ada yang paling sayang pada anak kucing. Seperti bapak sayang pada anaknya kecuali kamu. Bapak bahasa Arabnya abu. Anak kucing liar hurairah. Maka dikenalah dengan abu hurairah. Ada bapak kasawah bawa anak kucing. Kebun bawa anak kucing. Ibu Arisan bawa anak kucing. Masya Allah. Maka sekarang tidak ada lagi abu hurairah. Tapi ummu hurairah belum ada bu. Ya. Kalau berminat silahkan. Abu Hurairah masuk Islam tujuh Hijriah. Tujuh tahun Nabi di Madinah. Bagus keislamannya dan hidupnya diwakafkan untuk belajar kepada Nabi Wasallam dan mengamalkan isi hadis Nabi. Wafat Nabi tiga tahun setelah itu sudah hafal tujuh ribu hadis dalam tiga tahun. Di antara hadis yang dihafalkan ini yang diriwayatkan pada kita tentang cara memulai sholat. Seperti apa berdiri dalam sholat. Hadis ini direwatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Mengisahkan tentang seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi az zuraiqi bin Rafi az zuraiqi Kisahnya disebutkan juga di kitab subuh salam. Di kitab salat. Kalau sama cetakan dengan saya. Di jilid yang kedua. Di halaman 39 paling kanan di paragraf yang kedua. Baik. Perhatikan baik-baik. Fokus. Qala. Beliau menyampaikan. Hadafana jaa rajaun ila nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang lelaki pada nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu khulad bin rafi al zuraiqi nama nya bin rafi al zuraiqi fada'ala ila al masjid nabawi maka dia masuk ke masjid nabi fassalla bjamil nabi sallallahu alaihi wasallam maka kemudian dia salat di samping nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dia masuk ke masjid nabi sekarang masjid nabawi misal nabi sedang salat di sisi ini dia salat di pinggir nabi sallallahu Falamma sallama yaminan washamala, tatkala selesai salam ke kanan dan ke kiri thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dia mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada nabi Assalamualaikum ya ayuhan warahmatullahi wabarakatuh kata orang ini kata nabi wa alayka warahmatullahi wabarakatuh irji solli fa inna kalam tusalli wa kata nabi cuman balik lagi salat kamu belum salat Padahal sudah selesai salam. Maka dia mengulang solatnya sampai tiga kali. Solat lagi. Tapi Nabi tetap mengulang kalimatnya. Kamu balik lagi solat. Kamu belum solat. Kata orang ini. Ya Rasulullah. Saya tidak tahu lagi seperti apa saya mesti solat. Yang saya tahu seperti ini solatnya. Tolong ajarkan saya. Bapak ibu bayangkan, sahabat nabi tinggal di masa nabi, sholat di masjid nabi, di dekat nabi. Begitu selesai sholat kata nabi, kamu belum sholat karena sholat kamu belum benar. Kemudian dia minta pada nabi, ya Allah saya merasa belum benar, tolong ajarkan pada saya, masih mau belajar. Sahabat nabi mau belajar. Ini ada orang, tapi bukan di Rengat, bukan di Menes. Bukan sahabat nabi, jauh dari nabi, sholat tidak di masjid nabi, merasa sholatnya sudah benar. Ada madis talim, ustadnya datang sendiri. Masya Allah, bawa kamera sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, bawa musab sendiri. Sudah datang sendiri, masih belum mau belajar juga. Maka dengan cara apa lagi, mesti diajarkan. Tapi pelajaran yang paling pentingnya, setelah kemudian, awas hati-hati. Ada sahabat Nabi, sholatnya belum benar, oleh Nabi dikatakan kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Jadi kalau ada kita sekarang bukan sahabat Nabi Setelah sholat merasa benar sholatnya Maka mesti ada yang dilihat Kalau sholat itu tidak menghasilkan lima keutamaan tadi Yuk kita lihat Alimni tolong ajarkan saya Kata Nabi, lihat baik-baik Satu Iza kumta ilas sholat Kalau kamu ingin berdiri menyempurnakan sholat Kalimat sholat dalam Quran, dalam hadith Hampir selalu diawali dengan kata Akhama yukimu qama <yukimu> al, al, al baqarah 43 wa -akimus lihat baik-baik wa -akimis quran surah 17 ayat 78 akimis -salah. quran surah 29 ayat ke-45 Akim, itu artinya sempurna jadi Allah tidak menginginkan kita menunaikan salat kecuali salatnya sempurna Bahasa tafsirnya, kalau kalimat ibadah diawali dengan kata sempurnakan berarti ada orang yang menunaikan sholatnya tidak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Ayo kita mulai bahasannya. Di sini kita berakhir. Kata Nabi, satu Asbirul wudhu Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya. Bu. Bu. Lihat baik-baik.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 Secepat kilat itu pasti menunjukkan solat bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Saya mau ajarkan sedikit dulu ya. Nanti setelah ini kita berhenti. Kalau yang mau sampai jam 2 silahkan, saya jam 11 pulang. Ayo lihat sini. Lihat. Kata Nabi, kalau salatnya ingin sempurna, dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Iza kumtum ilas sholat. Kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat. Fagsilo wujuhakum. Maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik. Saya tidak bermaksud mengajarkan. Hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada empat. Sisanya sunnah. Awas kalau yang empat ini tidak sempurna. Maka batal wudhunya. Satu, faksilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah, dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Jadi ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau, kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu, sunnah merawat, bukan menumbuhkan.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 kita saat akan takbir, Allahu akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, Maka orang sholat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir, Allahu akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini.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 Ini, ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah Udah sini aja. Masaha. Masaha. Sudah, sudah, sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya.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 Buka kitab Bung Nilla Bib, a'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansori. Ibnu Hisham Al-Ansori, itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada il ada istirahat, ada haba, ada bali ba tab'id, dibagi dua. Tab'id maal hudud, wa tab'id bilah hudud. Ini informasi saja, Pak Bahasa Arab itu luar biasa. Ada mahasiswa kita orang Indonesia. Belajar di Kairo di Mesir, di Al-Azhar. Ngambil S3. Bahasannya, nulis disertasi. Bahasannya tentang makna huruf Ba. Di ayat Wudhu. Wamsahu biro usikum. Dibahas. Hanya membahas huruf Ba, Pak. Satu huruf itu dapat doktor Dapat S3. Ayo silahkan yang belum S3. Ada huruf Ta, ada huruf Fa, ada huruf Jim, sampai huruf Ya. Mesti banyak tuh.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 Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan toharo. Toharo, apa itu toharo? Apa itu suci toharo? Apa itu toharo suci? Apa itu suci toharo? Ada toharo, ada navofah. Itu beda. Kalau navofah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya.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 Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat Dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci Kita selesai wudhu mengatakan Allahumma ja'ali minat tawabin Waj'ali ja minat Dijawab oleh Allah Inna yuhibbut tawabin Wayuhibbul mutatahirin Karena itulah orang yang rajin wudhu Adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya Sekarang cek Kalau batal wudhu, pengen wudhu lagi Tidak hanya saat sholat sekarang batal wudhu, ingin wudhu. Batal wudhu, ingin wudhu. Itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu taala. Nah, ini hanya sekedar contoh dalam pembukaan majelis taklim ini, majelis ilmu di tempat ini. Jadi saya berharap pertama, mudah-mudahan majelis ilmu yang akan diresmikan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar tempat tapi di dalamnya ada aktivitas yang bisa mengangkat iman dan kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mengangkat iman itu dengan amal soleh. Maka tolong materi-materi yang dibahas di majelis ilmu, tolong bahas tentang pembahasan-pembahasan amal soleh. Orang tua kita sudah memulai, ada kitab toharoh amal soleh, kitab sholat amal soleh, kitab Shaum amal soleh, kitab zakat amal soleh, kitab toharoh amal soleh. Tolong dibahas, dibuat kurikulum, sehingga pelajaran-pelajarannya semakin terarah, Jelas pelajarannya dan bisa digunakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, insya Allah. Kalau orang Islam ini benar ibadahnya, benar solatnya, benar wudhunya. Maka selain jadi baik, bangsa Indonesia pun, negeri kita pun akan terbantu oleh kita semua. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kejayaan di bumi pertiwi ini. Menjadi bangsa dan maju dan bangsa yang terbaik insya Allah di dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian. Saya kira mohon maaf, saya tidak bisa sampai jam 12 atau jam 2. Ya, kalau yang mau jam 2 silahkan ini saya sudah dua jam kurang lebih berada di e, panggung ini saya ingin simpulkan dulu pertama saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga semua yang ada di Menes di lengat ini mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada pagi menuju siang ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya insya Allah yang kedua saya sampaikan saya ini sedang pulang kampung orang yang pulang Biasanya membawa sesuatu untuk keluarga yang didatangi. Silahkan. Banyak orang mudik. Tidak akan mau mudik kalau tidak ada bekal yang dibawa pulang. Saya pernah cek kenapa Bapak tidak mudik. nggak ada bekal Pak. Tapi kalau punya bekal mudik. Masya Allah. Ada yang pakai motor. Motornya bebek. Bekalnya singa. Oh iya dandani. Ditulisin. Aku pulang. Tulis. Karena ada yang dibawa. Maka saya pun pulang ke sini. Saya membawa insya Allah beberapa hal yang saya bawa. Pertama. Kami bawa mushaf sebanyak 4.000 mushaf. Kami sudah serahkan, insya Allah akan dibagikan sebagai perwakilan kepada ormas-ormas, majlis taklim, ta juga masjid-masjid di sekitaran Rengat. Mudah-mudahan dengan mushaf yang dibagikan itu, kita insya Allah bisa berubah, mempertahankan menes sebagai kota santri, kota Al-Quran yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami membawa alat-alat perlengkapan untuk sekolah. Untuk anak-anak kita, barangkali tidak semuanya bisa tercukupi. Ini hanya sebagai tanda awal saja kedatangan. Insyaallah kapan-kapan kami kirimkan lagi. Kami serahkan mudah-mudahan dengan alat-alat perlengkapan sekolah itu ada semangat anak-anak kita untuk meneruskan sekolah ke depan. Bupati hadir nggak bupati? Oh tidak ada. Ini gimana ini? Saya di tempat lain bupatinya datang, wakil gubernurnya datang. Ini saya pulang kampung nggak ada ini di sini. Baik. Saya mau ngasih hadiah sebetulnya. Pacamat ada pacamat? Tidak ada. Lurah ada lurah? Tidak ada. Sudah. Baik, yang ada siapa? RT, Jamaah. Baik, gini. Lihat sini. Saya ingin. Dulu. Itu dari Banten. Selalu ada. Anak-anak putra-putri kita. Yang menuntut ilmu sampai dengan keluar. Bahkan jadi mufti di luar atau pulang ke tempat masing-masing. Saya ingin tolong siapkan, nanti tahun depan, saya akan tanya lagi, saya minta tolong siapkan anak-anak kita lulusan SMA atau sederajat pesantren, tolong yang hafal Quran, yang bisa sedikit-sedikit bahasa Arab, khususnya yang hafal Quran, khusus nanti untuk dari Banten, wilayah Menes, Pandeglang dan sekitaran, saya akan siapkan 5-10 orang, saya akan kirim ke luar negeri untuk belajar. Ya. Insya Allah nanti ada yang saya kirim ke Sudan, ada yang saya kirim ke Mesir, saya kirim ke Turki dan ke Saudi. Kalau nanti ada yang hafal Quran di sini, berapa orang? Berapa orang? Yang hafal Quran di sini berapa orang? 9, panitia. Ada 9 orang. Udah, yang 9 orang, yang hafal Quran 9 orang, masing-masing kami berikan hadiah satu juta rupiah. Itu yang hafal Quran. Tahun depan nanti kita kirimkan nanti saya kasih tahu ini penerimaannya di kampus ini untuk laki-laki di sini perempuan di sini ya nanti Insya Allah kami sampaikan harus ada yang berangkat oh, ini hafal berapa juz 10 orang yang 30 juz mana 30 juz 15 juz 10 juz 10 juz mana 10 juz Sepuluh Yang sepuluh mana Sepuluh Satu Mana lagi Dua Mana lagi Tiga Empat Lima Ada lima orang Baik Yang sepuluh Juz Yang sepuluh Juz Sekali lagi mana Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima orang Ya Masing-masing yang sepuluh Juz insyaallah Allah lima orang Mendapatkan lima juta rupiah. Yang empat juz mana empat juz? Empat juz. Gak ada. Tiga juz. Tiga juz. Satu dua. Ya. Yang tiga juz dua juta. Ah ya. Baik. Saya ulang ya. Yang sepuluh juz, tolong Pak nanti dicatat masing-masing lima juta. Yang tiga juz masing-masing dua juta. Yang satu juta, satu juta. Yang tiga puluh juta mana? Tiga puluh juta. Tiga puluh. tiga puluh juta. Saya tes dulu sini. Ayo ya Allah. Ayo yang tiga puluh juta. Boleh minjam mic-nya Pak? pinjam mic-nya. Nah. baik namanya siapa Ina Aprilia Ahira oh, Aprilia, Ila berapa tahun usianya 19 tahun 19 tahun sudah selesai 30 Insya Allah Insya Allah aqamuzubinda yaminasya tauhid rojim sudah Innhaa dal Quran Hmm, teruskan. Oh, deg Ayo ta'awud. Ta'awud dulu. Berapa, berapa yang mungkin? tenyu 30 jus yang mungkin ada beberapa jus kita cek jus pertama ya yeah. jus 1 ya auzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat a'udzu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar Ulama minha ah deg-degan sudah baik insyaallah saya yakin insyaallah hafal karena orang penghafal Quran bisa dilihat dari sikapnya ya sikapnya sudah kelihatan dan seterusnya insyaallah semoga Allah muliakan 19 juz sekolahnya di mana bilang Berdiri boleh berdiri. Sekolah di mana? Saya lulusan dari Ponpes atau Rusia Pandeglang Banten. Oh, diturus. Baik. Sekarang di mana? Kuliah? Sekarang saya masih mondok di Abuya Murtado. Oh, Abuya Murtado. Baik. Berapa tahun mondoknya Hampir lima tahun. Hampir lima tahun. Sekarang mau minta apa? Hah? Mau minta apa? Saya pengen membagakan orang tua saya. Genang orang tua. Bagaimana cara membahagiakannya? Cukup dengan hafalan saya. Oh, cukup dengan hafalan. Hafalan aja. Baik, kalau hafalan aja ya sudah. <laughs> Baik, mana bapaknya, ibunya? Mana bapaknya? Ada bapaknya? Oh. Ibunya mana ibunya? Ada ibunya? Ibunya masih ada? Masih? Ibunya ada? Masih ada? Bapaknya masih ada? Masih? Oh ya, boleh naik ke atas pak. Mangga pak. Ya, anak keberapa, Pak? anak satu, baik, boleh dipinjamkan mic ke ayahnya, boleh dipinjamkan mic ke Bapak. Bapak ada berapa anak? 3 ya, Pak. Tiga, baik, yang satu, insya Allah sudah hafal Quran ya, tinggal titip dilancarkan ya. ya. Baik, tinggal Bapak mempunyai. sudah pernah lihat Ka'bah? dimana Belum pernah? Oh, belum pernah. Mau lihat Ka'bah? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Mau lihat di TV, Mau lihat di Mekah? lihat <laughs> langsung. Mau lihat langsung. Ya sudah. Saya berikan hadiah satu keluarga menunaikan ibadah Umrah. Insya Allah. <tik> Baik ya. Nanti Insya Allah uh, waktunya nanti kami beritahukan. Tolong Pak ya, uh, staff akhir tolong dicatat untuk satu keluarga ini nanti Insya Allah kita uh, fasilitasi untuk pemberangkatannya. Baik Pak, selamat ya, tolong dijaga ya. Silahkan bisa kembali ke tempatnya masing-masing dan semoga Allah muliakan keseluruhannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Zegel Makhir, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya punya permohonan pada keluarga kami. Buat kami, saya lahir juga di Pandeglang. Ibu saya dari Menes dan keluarga besar kami juga dari Menes Di antara keluarga kami ada Kaya Haji Hafiz Usman Almarhum, Allahyarham adiknya Kaya Haji Suhri Usman dan hadir bersama kami Saya kira untuk menutup doa dalam kesempatan ini mohon berkenan kepada buah kami atau dari keluarga kami Untuk bisa berkenan menutup doa pada kesempatan kali hari. Mohon Pak Kyai, Pak Kiai Suhri Ya. ya, Sebelum doa barangkali dari Panitia akan menyampaikan secara simbolis untuk pemberian Ini saya tidak senang membantu, ini bukan bantuan, ini hadiah untuk keluarga Nanti kalau kurang tinggal disampaikan lagi, nanti saya sampaikan pada wasuhri kurang Baik teman-teman sekalian Bapak dan Ibu itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin bisa didapatkan dan semoga Allah memuliakan kita semua ingat ingat baik-baik tradisi kita kota santri tradisi kita kota berilmu mulai hari ini saya ingin tunjukkan pada dunia dari Banten, dari Rengat, dari Menes khususnya, mesti ada calon ulama-ulama ke depan insya Allah siap insya Allah siap meninggalkan perselisihan siap meninggalkan keributan siap meninggalkan mabuk-mabukan di Menes tidak boleh ada yang mabuk lagi di Menes tidak boleh ada yang berselisih lagi kita akan tunjukkan pada dunia mulai hari ini insya Allah minimal dari majelis Taklim ini akan muncul ulama-ulama dari Indonesia yang berasal dari Banten dan bersumber dari Menes insya Allah Baik. saya tunggu tahun depan 5-10 anak mudah-mudahan nanti kita akan bantu sekolahkan keluar sehingga bisa pulang kembali membangun wilayah Banten dan kembali ke Menes pada khususnya Anta, wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan secara simbolis buku Muslim Zaman Now Metode at -Taisir. Panduan Cara Cepat 30 Hari Menghafal Al-Qur'an yang akan dibagikan sebanyak 4.000 eksemplar kepada perwakilan yang terhormat dari DKM Atakwa akan dibagikan oleh Kiai Haji Abdul Latif. Kedua, pengurus Majid Taklim atau pembina Majid Taklim Aikhlas, Kampung Rengat Girang, Ibu Haji Rahmah. Yang ketiga dari Yayasan Awarul Hidayah, Mak SAG. Keempat. Dari DKM Mujahidin Kadlogak yang terhormat, Dr. Nanda Saji, Mas Rupi, MPD, Mas Ruci, MPD, maksud saya yang kelima dari Tafidz Quran, Bawal Anwar, Takurma yang terhormat, Kiai Haji Lili Nahriri LCMAG MAG, kepada Ustadz. Adi Hidayat LCMA untuk bisa menyerahkan secara simbolis. Setelah ini nanti ada alat tulis ya, atau alat belajar yang disampaikan oleh uh, ustadz Adi untuk anak-anak uh, kita. Atau ya silakan Pak, Pak nanti ini. Ini. ini dari Mujahidin. Saya lagi dibagikan kepada DKI Mujahidin, kemudian Yayasan Andur Hidayah DKM Atakwa Pembina Majid Taklim Al-Ikhlas. Kemudian, Takurma. Terima kasih. Silakan kepada penerima bantuan atau buku untuk didokumentasi dulu. Silakan, panitia. Diperlihatkan bukunya. Cukup, ya terima kasih. Ya. Terima kasih kepada eh, perwakilan DKM dan pembina Takurma Yayasan Haulidayah dan DKM Mujahidin yang telah menerima buku panduan. Kemudian penyerahan alat tulis ya kepada penyerah alat tulis kepada siswa atau santri santriwati atau santriwan ya. Kepada yang terhormat Ustadz Adi, silakan untuk bisa memberikan bantuan berupa alat tulis, tas, buku, dan alat tulis. Salim, Salim, sebanyak 150 paket alat tulis atau alat sekolah yang akan dibagikan kepada santriwan santriwati di Kampung Rengat Girang dan sekitarnya. Silakan di, di dulu, Pak Ustadz Adi, Pak Ketupan itu yang mana? Ya sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz Tadi masih berdiri Pak Ustadz ya masih ada selanjutnya acara penanda tanganan prasasti Taklim Al Ikhlas Kampung Rengat Girang Desa Karyasari Kecamatan Cigedal disaksikan oleh kesepuhan DKM dan panitia. Boleh dikasih aplaus. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sejenak kita mendengarkan tangan bermunajat, berdoa, doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram dari, ya, silakan Pak Kia Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ahli kulini atinus soleha wa ilah nabi al-fatihah. Allahu Akbar. Insha Allah. Insha